Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat sore selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru terupdate Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Ketika dedek Lesti dan kakak Bilar ini di bandara persahabat ya Wow, dimensinya luar biasa Safe fly, lah Lesti kejurah, Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya Tentunya, Tentunya. Pasangan Buci ini selalu membuat kita bahagia dan bangga. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia pokoknya untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Pilar. Berikutnya juga para sahabat kita lihat nih. Di sini ada unggahan spesial ya, Masya Allah luar biasa banyak sekali pujian terhadap Dedek elasti dan kakak bilar dengan stylenya hari ini keren banget ya persahabat ...yaduh tentunya bangga dan bahagia banget pastinya yang berfoto langsung bersama idola kesayangan kita dan kita lihat persahabat ya di unggahan ini banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang sangat positif dari akun bahagia itu sederhana 76 mengatakan keren banget sama gaya dan passionnya Dedek tuh masya allah dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram Galia 6939 mengatakan, masya allah, Dedek Lesti fashionnya keren banget jadi tambah kayak anak SMP katanya tuh memang luar biasa persahabat ya penampilan stylist dari Dedek Lesti luar biasa hingga banyak sekali pujian dari fans sejati Leslar Untuk berikutnya persahabat ya kita lihat nih ada sebuah unggahan special moment ya. Ketika di cinta abadi Lester nih wajib nonton sekarang persahabat ya koi ini luar biasa Ketika kakak Bilar ini marahin lintar ya Di Bandung tidak membawa jaket dan tentu dideklasi dengan gercep dan sigap memeluk untuk menghangatkan kakak Bilar Aduh luar biasa persahabat ya pasangan bucin ini memang selalu membuat kita bahagia unggahan tersebut pun diripos kembali oleh akun sedal putih underscore Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan, peluk deh biar hangat. Yang jomblo, kalau camping jangan lupa, lupa jaket tebal katanya tuh. <gifat> Luar biasa persahabat ya dedek, tahu aja nih. Tentunya keinginan Adik kakak Bilar mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga mereka berdua. Amin, ya robal alamin. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga dari IGS nya Bang Adlin nih yang baru saja mengunggah sebuah postingan lagi nobar ya untuk cinta abadi Leslar ini wajib kita harus tonton karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment selain Bang Adlin juga Pak Ferry Fernandes juga ini mengabarkan dan menginfokan lewat akun Instagram pribadinya Perhatikan persahabatnya di akun Instagram ini Memposting sebuah postingan cinta apa di Leslar Dan kita lihat salvox sama caption yang dituliskan Yuk jam 3 sore waktu Indonesia Barat Hari ini di Antv Official Salah satu episode C.A.L. yang terbaik Nonton ya guys Leslar lover semana suaranya tuh Katanya tuh perhatikan ini adalah episode C.A.L. yang terbaik Itu yang dituliskan, yang disampaikan oleh Pak Ferry Di laman akun Instagram pribadinya Masya Allah Kita lihat di kolom komentar Di sini banyak sekali komentar dari sahabat Leslar Lovers Persahabat ya Disitu ada akun sahabat Leslar Taiwan Udah depan HP aku Katanya tuh Masya Allah Stand by persahabat ya Di depan ANTV Mudah-mudahan saja banyak yang Meminati untuk karya-karya Terbaik dari Leslar Entertainment Kita dukung, kita support, kita doakan Yang terbaik untuk Leslar Dan tentunya Dedek Lesti Dan kakak Rizky Bilar Wah mudah-mudahan saja bersahabat ya Banyak sekali kejutan bahagia yang kita dapatkan Langsung dari idola kesayangan kita Dan berikutnya ini momen spesial juga Yang kita dapatkan ya Di Cinta Abdi Leslar Cium Kening ya. Masya Allah luar biasa sesayang itukah kakak Bilar pasti dong mudah-mudahan saja selalu cinta selalu bisa membahagiakan dedek Lesti Kejora. Ini salah satu bukti bahwa kakak Bilar memang bertanggung jawab terhadap Lesti Kejora. Wajib dukung, wajib tentunya nonton sekarang pas di ANTV. Mudah-mudahan episode tetap berlanjut dan kita setiap hari minggu disuguhkan vitamin bahagia, vitamin cute dan romantisme dari Lesti dan Rizky Pilar. Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.